Aku kan <laughs> mau warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK Bagaimana kabar kau semua? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, semua cuy ya, dan terima kasih banget ya yang uh, sudah mengucapkan kepada saya di Instagram ya. Selamat uh, ini cuy, selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 cuy ya. Terima kasih banyak, dan saya kayak ini cuy, saya kayak apa ya? Kayak merasa, saya kayak merasa ini cuy, saya kayak merasa senang aja gitu ya, senang aja dikasih. Uh, ucapan seperti itu cuy Karena Apa ya Saya merasa kayak dekat aja gitu ya Kurang dengan saya itu kayak dekat sekali gitu ya Kayak teman-teman akrab gitu ya Saling mengucapkan satu sama lain Saya kayak apa ya, Tersanjung aja gitu ya Saya suka banget gitu ya Makanya di video kali ini tuh Saya spesial banget menggunakan kostum warna merah Dan lata warna putih cuy Supaya kesannya uh, ini cuy Apa namanya Supaya kelihatan merayakan gitu ya Merayakan uh, hari kemerdekaan Indonesia gitu cuy ya Oke kali ini saya akan mereaksi lawak keder cuy Lawak keder 3 yang mana persembahan dari Boce Boce ya uh, Untuk Joeson mungkin uh, saya akan mereaksinya uh, selanjutnya cuy ya Setelah ini saya akan mereaksi dari Boce dulu cuy ya Karena cukup lama banget ya kita nggak melihat lawakan-lawakan dari Boce gitu ya Oke tanpa banyak cakap lagi cuy Jom kita tengok videonya Oke videonya udah siap Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy Tiga Dua Satu Pung um. Oke kita Selama besarkan suaranya dulu cuy ya pengantin baru. Ini kualitasnya jelek banget ya Mungkin karena video dia. lama gitu ya Aku cuci lo. Cuci pinggang. Besin pun besin bayi mandi <laughs> Apa makalah anak zek ni Gue <laughs> baru sadar gue cek ya Apa besin Apa penyebutannya ini kalau di kampung Beskom ya hey, so. Apa dia yang dibebelkan Sorang-sorang malu? Ini dia basuh pinggan Aceh dengan fat ya <laughs> <laughs> <laughs> Aku berpunyai orang pakai kasut skateboard. Sepatu skateboard Aku nak nunjukkan aku ni leader kalau dia, polisi dah takkan pakai G-Shock. G-Shock. Amboi betul-betul B kamu. Dari mana hmm. kamu ni? Buat apa tu? Cuci pinggan. Loh, minggu lumpakan tempat simpan. Cuci piring ya, cuci pinggan. Aku kegila cuci pinggan Police Street. <laughs> Police Street tu pakai buang, malu. oi. Police apa sih? Tak nah, bodoh dah tua orang tua ni. Aku suah gabok kat rumah buat aku cuci tahu. Ah? <laughs> abu... Ceritanya di sini dia jadi. <laughs> jadi Ibu-ibu yang hey. sudah tua ya. Match. <laughs> oh, Kamu kenapa sum? Foto sangat aku kenal ke baby. <laughs> Hei, aku juga yang menyambok tukang lang. Ya tak ya juga, mak arah bidannya ah. Ya mak her, saya nak pergi scan tak berduit Bidannya <laughs> 16 bulan tunggu tak keluar <laughs> Ya aku cek katnya, aku pandai tak berapa pandailah Ini bayi ha, apa ini, 16 tahun tak keluar-keluar Pemuan, perempuan Kalau perut tu menonjong ke depan, ha? laki Kalau berapa ini? Ini jatuh ni <laughs> Kalau jatuh mengerutu macam ni Predator ni dalamnya. Predator. <IDAN entertain> Yang Mak Aga cakap ni keturunan saya, anak saya Mak Aga, tahu tak? Eh, janganlah Mak Aga. Aduh. Aduh. Bergerak, bergerak. Bergerak, bergerak. Aduh. Hei. Yeah, <laughs> yeah, <laughs> buku getah bagi Bergerak saja kena basikal gitu. ya Sampai buku getah sangat kamu ni lah budak, budak mari-mari duduk mari. Aduh, Aduh. sedaknya perut. Pelan-pelan tu, pelan-pelan. Apa yeah, ni? Yeah, Amik yeah. barang kejap ni tadi tu. Aduh. Patuk sarang bawa sekali. Ni kamu ni aku <laughs> nampak hal kamu ni spot <laughs> lain macam kamu lah Kasihnya itu, itu kasih oh, tahu apa je eh, kita ni laki kita abang dia tu kau mando semalam mau balik rumah dia minta kita bagi lah eh, <laughs> eh, kita bagi amun ah, gando gando mau jadi kadang-kadang ni yasalah kalau kita dah jumpa rewang ni kok sik baru tak ada ke <laughs> hey! weh kita mengandung tuan ke budak Adi tak tanya budak Adi Tak menggosip. mengkosip hmm. uh, Ni kena Timah Ni <laughs> <laughs> tak bisa dihindari ceng. Ceng. Yang namanya gosip Ibu tu tak bisa menghindari Sekali-sekali tak tu <laughs> <laughs> kenapa dengan Timah <laughs> Tak ada apa Timah tu kan gila kan nak bagi tahu. Ah, Itu aja dah terlanjur gosip Ni uh, <huras> kita tambah lah sikit gosip ya, ah, siapa <laughs> Gosipnya jadi Asyik mana? Ashim Suming? Ha? Ashim Suming tu bawa motor dah lah bising. Kacau orang sana, kacau orang sini. pergi tak dia lah. Yelah dia pun cakap pun tak betul. Ha, ha? Eh dia mau buat operation tu. Ope, operation? <laughs> operation, operation, oh, operation. lah. Operasi lah. Alhamdulillah dah elok tu bagus lah. Uh, tak juga. Kenapa? Rabun punak. Lah hilang satu datang satu. Kenapa rabun? Dia buat pemindahan Suming tu ke mata. <laughs> Tak ada tempat lain nak di alihnya siap. Oh, siapa? itulah cemel diri ha. Dia tu dengan bapak dia sama, si Pak Soat tu. Pasor, Pak Soat? Haa. Pak Soat dah tua-tua pi pergi ke kela lawan mas. Kelawan mas? Haa. Buat apa? Dia memang suara sedar. Dapatlah dia tapi satu peringkat tu tak lepas. Peringkat apa keempat tu? Peringkat keempat tu menari, tak lepas Pak Sorak. Hai, Soat -oh, suara sedap takkan goyang-goyang gitu, tak dapat. Kita ni goyang-goyang boleh, Pak Soat mana boleh, dia kan umpo. <lison2> <coughs> Atas dia. Ah tas busi bodoh tu tolak depan. Gestern komedi gitu. Saya love di orang astro. Sama -mau juga. Tak apalah goyang ke mana aja. Wahai je ah ada. Okey. Ah tak salah tu gitu. Hey, kita ni gosip ada bila nak masaknya ni. Itulah. Kasih depan pula. Ni. Tak kena mengenalikan ah, sedia <laughs> Apa yang dibuatnya tu? Kelapa! Santan! Santan habis! Kelapa digergaji. gergaji ni Orang dia. belah santan tak pakai gergaji, Mak Rui ah. Pakai parang Betul lah kamu tak tahu <laughs> ha? Kita kalau nak memasak jadi sedap, Kita kena potong benda tu bagi cantik <laughs> <laughs> <laughs> Jangan dekat sangat <laughs> <laughs> Hei tak lahir budak ni ke <laughs> Eh, hey, lah tak lama arah nak tanya ni, jemputannya berapa orang ni? Jemputan lebih kurang dalam 30 orang lah. 30 ribu. Eh, 30 ribu orang. Ha -ha. 30 ribu orang, tukang masaknya berapa? 3 orang. ada lagi seorang? Eh, petong kat belakang. Tadi lalu tak nampak, betul. Baru abang ada? ya. Ya Rabbi, petong aja kat belakang dengan barang-barang dapur, selungguk aja kat belakang tu. <laughs> Dah ya, selongguk tu betul lah Iya Nasib baik tak masak mati-mati ngak penyu tadi <SISASTER> Kenapa tak dipanggil Kamu panggil lah aku ni dah tua Saya mengandung mak ke Habis tu? Sama-sama kita pergi panggil ah, Mari, mari, mari, mari. Eh hey, nak panggil pun nak berteman oh, <SILENF03> oh, hai, hai, hai, Nanti kejap, nanti kejap Nanti, nanti, nanti Tumpang, tumpang je ni yang Apa duk pegang ni? Tepuk le bayi tu Ah, lah Meji banget ni warna kuning <SILENFORENCAN> Ah sorang ni belakang pun. Hmm, Udah kamu tak panggil aku ke depan. Aduh, bawalah dah. Jaga, jaga. Ah, jaga jangan laju, jangan laju. Ha, <laughs> ah, belajak ke depan, belajak ke depan. Okay. Tarik. Okay. Oi! Ah, tai ape ni? Tak kata jangan laju. Tiga okay. senja. Tak kita okay, ah. <laughs> ah, tak tanya, -tanya. Ah. Ah. Apa ke berat si betum ni? Kamu buat apa dengan senapang mainan ni? Aku berjaga-jaga Jagakan siapa? Kucing Air lauk belum masak jaga kucing apa? Aku risau kucing tu makan aku Kucing tu bukan bodoh nak makan kamu <laughs> Aduh gila badan berdaging takkan kucing tak makan <laughs> ya, tak Badan kira. berdaging Sudah Udah pakai kopi macam ni Macam askor aku tengok kamu ni Hei, Ini dia biar lama berperang dengan kucing ni Kamu kalau biar lama lagi 5 minit berbulat aku kat belakang tu Astagfirullahaladzim ya. Aku nak mesan kat kamu ni Selama, gini. Janganlah staircase benar Nanti laki tak nak. Bukan aku nak staircase Malam aku elok, make up merah-merah Muka Aku pergi kat lelaki aku, aku kuih-kuih dia tolak Yang jatuh ke bawah Sabarlah tu. Yelah, sebelum kau jatuh ke bawah lagi, baik ke tengah sikit kan? Kenapa? Takut jerangkap lagi. Jangan gitu. Kasihan orang adong itu. Aduh. Eh, dah habis kuih jatuh ke bawah. Takkan tak naik balik. Aku cuba naik balik. Dah Kamu jauh kan? Aku dekat satu jam nak ke atas. Bukan jenisnya. Sabarlah tu. Betul sabarlah you tu. Sibuk laki orang. Kamu dan lelaki kamu tak mau pun mengandung juga beberapa bulan. Ini bukan mengandung. Ini monopos Ah, kan. <laughs> Sudah, enggak Hei, lain macam betul. <laughs> Hei, sakitnya apa tu? Inilah semalam aku main bola. Sapi dik, sapi sali. <laughs> Hei, kamu lelaki aku tak pernah tengok tau. Cuba Google terus gambarnya bagus. Ya, ini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 Oh, dia dia? Bersesimu ha masuk dia. Kau tahu dengar kat rumah. Oh daripada itu eh itulah. <laughs> 5000 tak payah ke ah, Tak payah. Ui. Janganlah bohong. Kalau kaki dia dipos kan nak ngut apa kat sini. <laughs> dia guna barang perantaraan Ha. Yo, yeah. dia, dia beli ayam ni depan mata aku ni. Uh -huh. Dia beli pergi pasar, dia beli uh -huh. ayam, uh -huh. dah siap sembelih uh -huh. buang bulu, bawa balik tapi kaki jangan buang. Oh, kaki jangan buanglah. Yes. Dia sampai rumah dia salah ayam tu, dia baca-baca-baca, dia nguruk-nguruk kaki tu, elok. Oh, eloklah sehipur berjalan. Okay. Elok ayam tu berjalan. Gila ke atas tu nak kumil, digilai. Oi, mak roi. Oi, mak roi, mengundang tu. Aku berhati je patah Kalau nak kesinggah aku ke boleh lagi ni Sabar Tum Tum Kamu sabar tu. Tua-tua aku dibodoh saja <tuk> Kamu kolok jangan main-main kaki patah Semangat belum patah Lagi nak monggol-monggol Lagi nak monggol-monggol Mana balik sabar Buka dalam huduh Kulang-kulang lagi Udah Udah Udah, udah. udah tu. Kamu ni cari kandungan macam brok listener Kudang-kudang kamu ni <tuk> buat tersedit dengan angka gitu. Aku nak pergi tengok budak-budak pasang <laughs> blackout. <laughs> blackout. nanti tahu. Ha? Ah, sudah black Ini tak ada Hei. kerja lain dah nak sianlah ni. Eh mana? Eh dah lapi. <laughs> eh dah lapi, bukan gabung bateri. Ya lain suka main kan dekat terbakar tu. Ya hmm. marah tengok tu, apa jadi tu. Ye ye ye asik Naik. berapa tadi itu. Aku dari Aceh Nah, tinggi marah. suaranya. Ya, dengar suara dia tadi tu? Dia bercakap je Aku tinggi bang je. Dia letrek, ni garang. Audah backup Oh bergeliran gitu ya. rege rock kita nyanyi sibuk kan? aku si ini sekarang aku tepuk beranak juga sekarang ni Di <tuk> anak itu sebut elok-elok jangan <laughs> ada ek, ek, ek, gitu. <laughs> eh eh macam gitu. Memang aku dah aku. Bukan seibok, tak ada siapa nak bidan kelang. Sangup pun jadi dah aku tengok tau. Udah, dia udang, giliran udang, dia udang, giliran. Ni orang oi. nak makan. Aduh. Kau pinggir eh. Bila nak masaknya kamu ni? Mulah oh, tua-tua ni tulang pinggang semua rapuh. Hai, bawang dilupa. Aduh, Aduh, sedih banget ya, Aduh. abang ya. Mai-mai mari kita masak lah ya, duduk di atas. <laughs> ah, tak apalah. Aku eh, itu kamu tolong ambilkan kejap. Ganti <laughs> Kamu ni senang betul buat duit tu. Hey, Udah habis turun lagi. <laughs> Ganti sedih ambil. Hey. Abang perak ni letak jauh-jauh yang, yang itu. itu. Ni kita nak masak apa? Kalau ikut kentuan rumah, kata di sini dia gemubang nanti, ya? Elok sangat. Arwah hamba. <laughs> apa yang dimasukkan ke sekali? Orang nak santan. Nanti masak-masak santan keluar lah. <laughs> Ni, petong. Sok bonjot mana? <laughs> ah, nah. Sok koyol. <laughs> Kalau kau ya, janganlah tak giant sekali. Biarlah. Sekarang masak-masak, keluarlah giant macam tu. Ni la kemisteri mereka dapat bawang tu. Baguslah sama juga dengan makha ni. Dah sudah. Aku sakit ya. Tu masak gitu aku ikut je lah. Ni makha. Ha. Lemsec ni nak masak apa? <laughs> <laughs> kamu pernah tak kena tampo dengan lemsec? Kakinya ya. Apa si lemsec? Hey, ikan, mana ikan? Perumpamaannya kakinya tadi kan enggak apa-apa ya, densec. Oh, kamu yang letak dari mana? Ikan apa yang kamu nak? Ikat Sembilang tadi tu. Dua kilo <laughs> Nak atau <dah> nak? <laughs> Bolehlah, kurang sengat. <laughs> ah, nak. <laughs> Bila kena lempang dengan ikat Sembilang tak? <laughs> Aku kalau mengandung-mengandung, lempang juga kamu ni kalang. Berlubang muka tu. Sudahlah. Tauran <laughs> ni. Hei, <tik> <tik> hei, hei, hei, hei, hei, hei, kamu tu mengandung, aku tak boleh dengar Bint kian, tu ingat jangkat dulu, hei, ilah, ilah, tengok dah keluar kakinya, hey. mana ada kaki, bukan kaki ke tu, itu. <tik> lah, kalau <tik> aku tumbuk, bukan kaki, itu bukan, hei, <tik> kakinya keluar, aku nah, gitu. nah oh. jangan, jangan, <coughs> anak lagi ah. ah sudah, ah, dia sampai, dia sampai, apa dia yang sampai, sampai? sampai. Oh, sudah, hey, ini kita nak hospital, tak ada kursi! Boy, mati anakku ni mm. <laughs> ke! Anak! Sama! Tolak! Selesaikah? Okee! Oke okay, cuy, itulah tadi persembahan dari uh, Boce ya di lawak yang ketiga gitu ya. Saya nggak tahu uh, ini masih sebenarnya masih panjang ke atau memang uh, sudah ini videonya udah diedit Udah di dikat-kat. Saya nggak tahu itu cuy. Karena yang ada di sini tuh cuma itu cuy. Lawak dari Boce ya Mengapa saya tertarik dengan video ini? Karena view-nya tinggi banget cuy View-nya sini cuy Ini kan 5 tahun yang lalu Ya wajar lah ya cuy 5 tahun yang lalu View-nya 7 juta gitu ya Gila sih Dan memang di disini lawakan mereka itu kayak dapat banget gitu ya Kemisterinya dapat banget uh, Lawakan mereka itu apa ya Kayak tertata rapi gitu ya Cara dia tadi kayak stand up gitu ya Kurang dengar tadi yang ayam itu <tuh> <tuh> Saya memang nggak bisa mengucapkan kepada kurang yang saya tahu dari lawakan ini Tapi saya paham Mereka cakap apa saya paham Ini karena saya sudah terbiasa mereaksi lawakan-lawakan Atau mereaksi uh, video Malaysia yang bercakap Uh, bahasa Malaysia gitu ya Saya cuma bisa membalas dengan bahasa saya saja gitu Bahasa Indonesia Tapi menurut saya ini keren banget ya Keren banget, lawak banget gitu ya Sampai rahang saya kayak sakit banget gitu ya Kayak nggak mau gak mau terlalu le lebar gitu ya Mungkin karena <tuh> udah lama ya kita nggak ngakak Jadi wajar banget lah, wajar banget Oke terima kasih ya buat orang yang request ini Dan lawakan dari Boce masih ada ini cuy Viewnya udah 1 juta juga 4 tahun yang lalu ini, Berarti ini yang terbaru ya Empat tahun yang lalu nih cuy Tapi nanti akan kita lanjutkan lagi cuy ya Sesuai dengan permintaan koran Saya sudah mengebulkan Oke dan mungkin itu aja cuy Saatnya saya pamit Undur diri dulu Kita akan ketemu di video selanjutnya Saya Endi. Thank you next Thank you next Dan thank you next